Jumpa lagi dengan WAREK Official Bagi mbak bro, mas bro Silahkan di subscribe dulu ya Di like, di komen, mau request juga boleh Kali ini WAREK Official akan menuruti kalian semua Membongkar resep mie dok dok ala Burjo Jogja Bagi yang tinggal di Jogja pasti tidak asing lagi kan Mau tahu gimana caranya? Simak terus video ini Ciloro telur warek tenan. Kita lihat bahan bahannya sangat mudah sekali. Bawang, kemiri, ya, terus ebi sama daun bawang, seledri Ini cukup diulek ya. Bawang putih, kemiri dan ebi. Sebenarnya kalau yang di Burjo itu sudah ada bumbu jadi sih Jadi kayak gini tapi bikin partai yang buahnya Terus kemudian nanti goreng ya Digoreng sama minyak Terus kemudian ini bisa berlangsung sampai berbulan-bulan Oke sudah halus ya Nah ini nanti akan jadi bumbu utama mie dok, dok, dok. Nah ini jangan lupa tomatnya ya Biar seger Nyalakan kompor Panaskan minyak Masukkan Tadi bumbu yang sudah dihaluskan ya Yang sudah diulek oh, Ini udah kayak mang-mang Yang jualan di Gurude ya oh, Ini airnya Satu gelas dulu Ya, prinsipnya sih sekitar 3 gelas cuma nanti akan kita tambahi kaldu ayam ya setelah ini kita masukkan saus sambal saus sambal dimasukkan di awal kalau kecap di akhir ya selanjutnya lagi kita masukkan kaldu ayam ini yang menjadikan kuahnya nanti hmm, manus ya ini dia indominya. Kita masukkan, kita pakai Indomie. Indomie biar kedengeran ya, yang punya Indomie. <giranya> Merica bubuk kita masukkan karena ini masaknya relatif cepat, maka apinya besar ya. Kita masukkan daun bawang, daun seledri, dan tomat segarnya biar tambah mantep rasa dan aroma mie dok-doknya ya. Loh kita masukkan bumbunya ya, bumbu indomie ya, selera kita semuanya. Begitu juga dengan minyaknya, minyak indomie kita masukkan juga karena itu juga ada rasanya sih ya sambil memasukkan bumbu-bumbunya ya mie dok dok ini paling enak jika dimakan malam hari atau tengah malam dini hari lapar ya gak ada makanan kita ke burjo ini enak banget bagi yang porsi jumbo biasanya eh, ketahuan kan tambah nasi biar kenyang ya. Oh ini kecap bangau ya. Oh berdiri sejak tahun berapa itu ya lama sekali dan makin mantap semantap jika kalian semua subscribe like dan komen ya. Masukkan telurnya ya terus kemudian kita aduk ya mau aduk agak cepat ini agar telurnya larut ke dalam kuahnya ya tidak menggumpal tapi larut ke semuanya indomie original itu kalau kita masak saja sudah enak ya ya karena udah melakukan penelitian ya riset yang panjang sehingga menemukan rasa yang pas untuk indomie tapi kalau kita bikin kayak gini lagi kita bisa bayangkan rasanya hmm. rasa kaldu ayamnya rasa bawangnya rasa epinya rasa daun seledri dan daun bawangnya tomat segarnya juga wow telurnya gurihnya hmm sampai nggak terasa sudah mateng saja ini mie dog saatnya kita angkat terus kemudian kita masukkan ke mangkok ya. ya karena porsi indomie itu enggak terlalu banyak ya jadi pas di perut tidak mengenyangkan tidak terlalu kenyang tapi juga ya untuk nambal perut yang kosong itu sangat pas sekali namun, bagi teman-teman semuanya ya, yang memang porsinya jumbo, bisa kok masakan ini ditambahkan nasi. Ya, ini dia cabai rawitnya. Ya, kita masukkan dalam keadaan fresh ini ya, cabai diiris-iris terus dimasukkan. Ya, ini nanti kalau kita makan meletus mat oh, pedasnya. <tuh> Oke, mie dodolnya sudah jadi. Terima kasih, matur nuwun sudah nonton video ini, tongkrongin video ini. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat menikmati video selanjutnya ya.